Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel saya kita semua, channel Indonesia. Kamera oke, okay, kembali lagi bersama saya, Aisyah. Di sini, saya akan membahas tentang lensa zoom Canon. Lensa zoom Canon yang apa sih? Langsung aja kita bahas.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 di sini udah ada lensanya, langsung aja kita lihat ya tampilannya seperti apa. Kalian bisa lihat tampilannya seperti ini ya. Nanti akan di zoom sama editor kita dan di sini udah ada tulisannya. Jadi kalian bisa memudahkan kalian untuk um, mencari lensanya ya. Jadi kan nggak ketukar. Ini lensanya 2415 atau 2470. Tampilannya hampir sama kayak 2415. Yang membedakan di sini untuk ukurannya, kalau yang ini agak lebih berat ya. Kalau dua dia agak ringan dikit. Oke, okay. di sini tampilannya seperti ini. Dia udah ada line Kalau kalian beli, udah dapet line Harganya masih sekitar 12 jutaan ke atas. Oke. Okay tapi harganya untuk harga baru sama second itu beda. Kalau harga baru dia lebih mahal dari harga second yang pastinya karena harga second itu kan dia yang kame, uh, lensa yang udah dipakai, ya kan? Tapi mau dijual lagi karena mungkin ada something. Dia lagi mau ganti lensa atau gimana. Oke, di sini tampilannya seperti ini. Di sini udah ada switch untuk autofocus dan manual fokusnya tapi kekurangannya di sini ya masih belum ada image stabilizernya, jadi um, masih kurang rekomend kalau dipakai untuk foto-foto um, kayak bergerak maksudnya um, dengan kalau kita fotonya tuh kayak tangannya gemetaran atau kita sambil lari atau gimana itu masih belum bisa karena belum ada image stabilizernya jadi untuk menanggulanginya kalian bisa pakai shutter speed tinggi, jadi biar hasil fotonya itu stabil. Kemudian di sini untuk bukaan diafragma 2,8 yang itu paling tinggi ya 2,8. Dan untuk ring fokusnya ada di atas sini dan untuk ring zoomnya ada di sini, oke? Okay. Lensa 2470 USM ini tergolong lensa ultrasonic motor Jadi ultrasonic motor itu um, USM itu lensa yang dia itu silent saat ambil fokusnya Oke okay. Dan lensa ini biasanya dipakai fotografer untuk foto-foto wedding Dan buat kalian yang apa ya Para fotografer wedding kalian bisa pakai lensa ini untuk ambil momen-momen yang Paling bagus Kemudian lensa ini bisa digunakan Untuk full frame atau APS-C Jadi kalian bisa pakai lensa ini Di um, Canon 6D Canon 5D Mark II Seperti itu ya Untuk hasilnya nanti akan kita tampilkan di layar Hasil dari tangkapan lensa 24-70 Dan buat kalian yang mau cari-cari lensa Bisa aja kalian Pakai lensa ini buat Untuk foto-foto wedding. -foto tapi kalau kalian mau pakai foto wedding untuk yang beauty moment, kalian bisa pakai lensa fix ya kalau lensa ini bisa kalian pakai untuk um, momen apa ya momen seperti temu manten, momen seperti um, untuk akad nikah, kayak gitu ya untuk diambil dari kejauhan, tapi hasilnya masih tetap bagus Oke, okay, buat kalian yang mau mengajukan pertanyaan, bisa langsung aja komen di kolom komentar. Dan kalau ada keterangan yang kurang, kalian bisa komen juga di kolom komentar. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Yang baru pertama kali menonton, salam kenal. Saya Aisyah, saya pemerintah diri, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan. Salam sahabat fotografi, videografi, dan kamera. Salam saudara. Will you only need the light when it's Only miss the sun when it starts to snow Only know you love her when you let her go Only know you for now when you're feeling low